oke kita satu kali di sini, bisa. kita single-single dulu, abis itu baru tahu-tahu merah gitu. Ya. ピンご di awal tahun 一緒に楽しい Sih, sense pencet-pencet ininya, anak-anaknya. Ini pencet-pencet bagian bawahnya, yukatanya kita lulus-lulus, yukatannya tali, yukatannya kita tarik. Eh? biar kedodo apa kendor gitu Ini nanti gua speed aye, eh? speed 300 kali. E300% Tō Rate apa berapa? Naik ke ulama Oh, 2,3%. Oh, enggak naik. kirain naik. baca doa Allah uh. lana fi ma razaqtana sebenar. Game masih belum. Dia duluan, udah ngantuk banget sekarang semenjak di sini tidur cepat terus. Ya, yeah, nggak apa-apa, santai. Thank you, ya, Rem, udah mampir. Thank you, Rama, udah mampir. 顔をされ70 <bat scientifically> Sebelum <sekunder> apa gua susah ya dapatnya. Waduh bintang lima nya sampai lima. <tuk> <Hey>, belum dapat. Kebet <tuk> gue ke sebelah enggak. Yang ke sebelahnya dapat yang biasa. Gak dapat. Teori Rilok masih tidak berlaku di sini. awal tahun ampas ternyata ya habis di dua game tersebut ah, ini seratus kali pulga, dapet, dapet bener うち